eng, eng, eng. jaga, lari, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi -pelan. what? Nyebrang tip, Satu tim, satu resmu. Iya, cara Terserah. Bagaimana cara kalian biar bisa nyebrang ke sini? Di tengah hutan, nggak mungkin ada enek bu, enek apopora. Bagaimana cara kalian? Kumpakan tim dibutuhkan awas direja jaga siap 1 2 3 bantu naik por regu Jaya Jiwa Ihasim Ani Ayo Jalan, Lanjut, terus. Nanti, ya. ini ya, kita. Ini kan, ya. Bersanir, ini ini kan. Bersanir, kita jalan jongkok aja dari situ, jalan jongkok. Jalan congkok, ayo cepat! hilang, hilang, hai, oh, hai, hai, hai, ayo cepat hai, ayo. Cepat, cepat. terus dia. kali? Bagus deh. Yang penting ini oh. oh. kas kalian adalah kematiin anak orang ya. Jadi sama komandan yang lain. Iya, Bu. Jadi rapat sama komandan yang lain. Rawat Bat. Ya. Yo. Baik, kelompok satu. Jagung. Mantap di jalanan. Siap, jagung panjang. <laughs> Setelah ini nanti kembali lagi puter 2 kali. Gas 2 kali sagu. Siap, sagu. Mas, ke sana. Kita ya, kita ya. ya. Nanti yang belakangnya mengikuti, maaf. Ya, maaf. Kamu namanya siapa, Pak? Roni. Ali Mufroni. Ali Mufroni. Ali Mufroni. Ya Allah. Ya Allah. Saya ingin menjadi banser Ya Allah Saya ingin menjadi banser Yang militan taat kepada Kiai, ulama Dan negara Allahu Akbar oh, makan. Oh, Salam Salam Rồi. Phát. Phát. Phát. Ô bố bố bố bố. Rồi. Cho vào. Ba con lắm. Đi. Phát. Phát. Phát. Maju. Cepat, cepat, oh, Ayo cepat deh Cepat deh Ayo onde, ya, lupa, lupa, Ayu, terus tuh, ayo hey, Ayo, ayo Ayo Cepat deh Cepat deh Tunggu celana nabluk gue. Ayo terus, Ayo. terus, maju, maju. Ayo, maju. Maju terus. Cepat, cepat. Sana, sana, sana, mari, mari. Cepat, maju.